Baron memprediksi bahwa Liga Eropa musim ini akan dimenangkan oleh... lagi di Devara Channel kemarin kita sudah melakukan prediksi Liga Champions. Nah apa Liga Eropa sudah diprediksi. Nah kali ini kita akan memprediksi Liga Eropa masih dengan pengamat kita Baron apa kabar Baron? Hai. Nah, kemarin uh, Liga Champions sudah ya Kita prediksi uh, Bayern Munchen. Nah sekarang uh, kita akan memprediksi Liga Eropa. Nah untuk Uh, hasil undian sendiri kita akan cek ini dia hasil undiannya nah di Liga Eropa akan ada pertandingan yang ditunggu-tunggu yakni pertandingan yang uh, melibatkan tim Inggris nah di undian sendiri kemarin itu dua tim Inggris Manchester United dan Arsenal itu waktu kundian dipisah dia Baik di uh, Premat final maupun di semi final Jadi mereka dipastikan tidak akan bertemu Di Premat final dan di semi final Oke langsung aja kita bacakan Baron, coba Yang pertandingan pertama dan ada melawan MU Uda ada melawan MU Oke pertandingan kedua Ajax melawan Roma Pertandingan ketiga Arsenal melawan Slavia Praha Oke lanjut Dinamo Zagreb melawan Kitarrel Oke, okay. nah ini uh, agak berbeda dari perebat uh, final apa uh, Liga Europa karena gak ada, gak ada Sevilla di sini kan. Biasanya kan Sevilla sering uh, memenangkan Liga Europa. Nah, keunikan juga di sini ada Slavia Praha dan Dinamo Zagreb yang sudah uh, sekian lama tidak berprestasi lagi di Eropa. Nah, apakah musim ini akan menjadi uh, tempat berprestasi bagi Dinamo Zagreb serta Slavia Praha, atau akan kembali ke tim-tim seperti tim-tim uh, top Eropa lainnya? Karena di sini ada bisa dibilang ada MU, ada Arsenal, ada Ayak serta ada Roma yang tim-tim uh, top Eropa. Dan yang unik pertandingan antara Ajax dan Roma itu bisa dibilang big match di sini. Ya. Kalau menurut Baron di antara empat pertandingan ini yang paling menarik yang mana? Ajak, nantar. Ajax bentrok Ajax Roma ya. Karena memang iya sama-sama sama-sama uh, level Liga Champions sebenarnya kan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita kita cek. Nah, ini dia road to dance uh, jadi nanti babak final Liga Eropa itu berlangsung di stadion milik Legia Dance tempat Egi Maulonaki bermain, ya kan? nah oke okay. dari susunan ini nanti uh, terlihat ya Arsenal dan MU tidak di satu uh, jalur jadi nanti bisa kemungkinan nah dari susunan ini Coba kita bahas satu persatu, coba Baron yang mulai dari MU dulu. Tekniksi nya? Iya. MU yang menang. MU yang M.U. di yang menang ya. Iya. Uh, terus di sininya, Ajax, Ayesoma. Ajax, Ay Ajax. Yang di sebelah kiri, dinamo melawan Biarreal. Biarreal. Biarreal. Arsenal melawan Slavia. Arsenal. Nah, berarti kalau menurut Baron, Semifinal pertama adalah MU melawan Ajax. MU melawan Ajax, kemudian semifinal kedua. Arsenal melawan Villarreal. Arsenal melawan Villarreal. Oke, okay. MU melawan Ajax. MU, MU, Arsenal Villarreal. Arsenal berarti dua tim Inggris akan bertemu di final. Ya. Oke, okay. Baron memprediksi dua tim Inggris, yakni Manchester United serta Arsenal, akan bertemu di babak final Liga Eropa di Dunks, Polandia kalau kita melihat di Liga Inggris saat ini, posisi MU lebih tinggi dibandingkan dengan Arsenal, tapi itu belum jadi patokan bahwa di Liga Eropa itu juga uh, berpengaruh, kalau menurut Baron MU melawan Arsenal MU, MU menang ya. oke, okay, berarti Baron memprediksi bahwa Liga Eropa musim ini akan dimenangkan oleh MU. Kalau terlambat siapa juaranya? Nah, terusah Baron memprediksi Liga Eropa akan dimenangkan MU yang akan mengalahkan Arsenal di babak final. Dan uh, di, untuk Liga Champions sendiri, anda bisa uh, cek video nya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu ada prediksi tentang Liga Champions dimana mana Baron memprediksi klub Bayern Munchen yang akan juara. Nah, Baron dari prediksi yang musim lalu yang juga Bayern Munchen juara kan tepat itu jitu. Nah, kalau ini gimana kira-kira? itu juga. Oke, baik, sama-sama kita tunggu ya apakah benar-benar jitu. -benar Uh, prediksi dari Baron kali ini. Uh, kalau Baron sendiri gimana melihat pertandingan Liga Europa tahun ini? Apakah seru? Kurang, kurang kenapa? Karena kurang, bukannya kurang, kurang seru? Iya. Yeah. Tim-timnya? Yeah, iya. Tim -tim. Apakah masuknya MU dan Arsenal di situ belum ini uh. belum membuat? kan disitu kan ada MU, Arsenal, ada Ajax, ada Roma, ada empat tim di situ yang Soalnya MU sama Akra udah biasa Di di Eropa? Iya Nah kalau peluang dari dua wakil uh, Eropa Timur Ada Slavia Praha dan Dinamo Zagreb. Kalau menurut Baron uh, Apakah mereka bisa uh, ke semifinal? Kecil Kecil kemungkinan ya? Iya Slavia Praha dan Dinamo Zagreb ya Kalau AS Roma? AS Roma Melawan Ajax? AS Roma lagi kurang mainnya Liga. Liga Lagi kurang juga namanya di Liga ya? Oke, okay, ada lagi yang perlu disampaikan? Udah. Baik, eh, penonton Debara Channel semua, demikian eh, prediksi Liga Eropa dari Debara Channel bersama Baron. Dan nantikan terus video-video dari Debara Channel di link apa di channel YouTube ini. Sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya dan terima kasih atas perhatian anda. Sampai jumpa.